support channel ini dengan like dan menekan tombol subscribe selamat datang kembali di media informasi Zain media informasi ilmiah komputer atau laptop saat ini adalah kebutuhan hampir semua orang memakainya tapi tahukah kalian pada keyboard komputer yang kalian pakai ada tonjolan garis kecil di huruf F dan J coba perhatikan keyboard kalian sekarang Mungkin ada yang berpikir tonjolan garis kecil tersebut untuk membantu orang buta mengetik. Tetapi pemikiran itu salah, kenyataannya adalah tonjolan garis kecil pada huruf F dan J di keyboard untuk membantumu menemukan posisi mengetik yang optimal. Saat kita mengetik, jari tangan kiri kita menutupi tombol A, S, D, dan F dan tangan kanan di huruf J, K, dan L. Tonjolan garis berfungsi untuk membantu Anda menempatkan tangan dengan benar tanpa melihat keyboard dan huruf F dan J adalah kunci di mana jari telunjuk Anda harus ditempatkan. Dengan mengetahui posisi optimal Anda dalam menggunakan keyboard, tentu saja diharapkan kinerja Anda dalam berkomputer dapat lebih maksimal lagi. Posisi mengetik yang optimal memberikan Anda daya tahan yang lebih lama sehingga dapat lebih produktif dalam menggunakan komputer. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih.